Apa gunanya olahraga olah nafas, olahraga? Wim Hof ini terutama apa benar bisa menaikkan pH darah. ya Kalau saya melihat dari file-file yang ada, yang gampang dilihat juga teman-teman bisa melihat, itu di Youtube-nya Wim Hof, Instagram-nya Wim Hof. Gitu ya. Atau kalau di artikel-artikel, ulasan-ulasan mengenai metode Wim Hof maka memang dibahas dan dijelaskan bahwa olah nafas itu menaikkan pH darah atau pH tubuh. Jadi kalau teman-teman berolah nafas, maka pH darah, pH tubuh pasti naik. Mencapai ideal pH darah 7,35 sampai 7,5. Jadi kalau mau bukti bahwa olah nafas ini menaikkan pH darah ya, yang akurat dan tepat, maka, sebelum program ini pergi ke lab misalnya ke Prodia, lalu tes ph darah ya berapa nanti tiga bulan lagi atau sebulan lagi tes lagi sebulan lagi tes lagi sehingga yakin ph darahnya naik nah tapi ada cara yang sebenarnya tidak akurat ya, tapi bisa istilah tepatnya itu istilah itu mengindikasi bahwa tubuh kita alkali ya, makanya saya minta teman-teman kan beli ph meter ya kalau beli online lalu bertanya ya di online ini bisa untuk urin gitu ya mungkin yang jual bilang tidak bisa <laughs> tapi sebenarnya pH, pH, pH meter untuk cairan yang penting pH meter untuk cairan Karena ada juga pH untuk tanah gitu ya ini dipakai untuk hidroponik bisa untuk ekoenzim bisa saya juga penggiat ekoenzim gitu ya maka juga untuk urin bisa selama itu cairan habis dipakai dicuci pakai air destilasi atau air buangan AC lalu disimpan setelah bersih ya habis dipakai lagi untuk urin cuci air biasa dibilas air distilasi gitu ya lalu dikeringkan pakai tisu lalu disimpan maka ini pH yang pH meter ya kalau mau lebih tepat lagi tapi nggak susah bacanya kalau buta warna itu warna nggak jelas pakai kertas lakmus tapi ya yang praktis pakai pH meter yang penting waktu beli nanti dikalibrasi uh, cara kalibrasi bisa lihat YouTube juga tinggal yang ketik aja kalibrasi pH meter nah caranya ya dicelup aja sampai sebatas. Jangan sampai lebih tinggi ya, nanti ini kan digital jadi rusak ya, sampai batas panah ini atau segini ya. Ada dua warna karena memang yang warnanya kuning ini satu desimal. Jadi misalnya 7,2 gitu ya. Nah, kalau yang merah bisa 7,23 gitu ya. Nah, yang kita tes apanya gitu ya. Ini kan dengan cara dicelupkan gitu ya. Kan kita mau pH darah. Tapi kan nggak mungkin dong darahnya dikeluarin dicelupin. Jadi kalau mau tes pH darah ya ngetesnya ke lab gitu ya sebulan sekali atau tiga bulan sekali. Nah tetapi ada tetapinya kenapa tak suruh beli pH meter gitu ya? Kita bisa ngetes pH urin. Nah pertanyaannya adalah apakah pH urin sama dengan pH darah? Dengan tegas jawabannya beda. Apa ada hubungannya pH urin sama pH darah? tidak ada ya mau cari jurnal juga pasti nggak ketemu nggak ada hubungannya gitu Lalu kenapa kita tes ph urin nah saya ngobrol dengan dua dokter ya yang dua dokter ini jawabannya sama ya memang berbeda pak jarod tapi bisa disebut juga namanya mengindikasi nah ya jadi tidak tidak tidak berhubungan tidak sama tapi mengindikasi kenapa karena begini urin itu kan adalah limbah ya jadi metabolisme tubuh, tubuh ini mengatur supaya pH darinya stabil di ideal 7,35 sampai 7,5. Nah, supaya pH-nya tubuh ini 7,35 sampai 7,5 di ideal, misalnya cairan tubuh ini, tubuh kita itu banyak minum atau cairannya atau obat yang membuat tubuh ini asam. Maka asamnya akan diambil, ya disaring lewat ginjal, dibuang jadi urin. Maka sebenarnya sudah pasti PH urin itu di bawahnya PH darah. Tidak sama dan tidak berhubungan. Tapi kenapa? Teman saya dokter namanya dokter Bambang. ya dan satu lagi, ya berdua jadi saya konfirmasi dengan dua dokter. Walaupun berbeda, tapi mengindikasi. Mengindikasi itu contoh praktisnya begini. Misalnya mengolah air, ya lalu limbahnya, buangannya, ya pasti keruh. Tapi kalau limbahnya keruh, belum tentu yang diolah itu adalah keruh, ya kan? namanya limbah pasti lebih keruh dong. Tapi kalau misalnya air kolam ini dilakukan treatment gitu ya, sampai jernih gitu ya, lalu buat nyuci gitu ya, buangannya ya pasti jernih. <guluh> ya. Kalau airnya ini kotor atau menyuci baju dia dibilas lagi, dibilas lagi, nyuci baju, ya begitu ya, ya pasti buangannya keruh ya. ya tapi kalau bilasan pertama, kedua, ketiga lama-lama Air yang untuk nyuci baju sama yang buangannya ini sama-sama bening kira-kira gitu. Nah, sama juga itu namanya mengindikasi ya. Jadi kalau kita itu pH urine bangun tidur di bawah tujuh gitu, nggak usah khawatir. Namanya juga sepanjang malam racunnya dibuang, ya bangun tidur mungkin pH-nya enam koma ya lalu banyak minum nggak usah olah nafas banyak minum air putih aja ya banyak minum air putih nanti ph-nya naik naik naik lagi bahkan mungkin bisa 7,3 tanpa aja olah nafas karena makin banyak minum ya kan racunnya kan sedikit tapi kalau minumnya apa dulu yang diminum gitu ya bisa tambah turun gitu kan ya. jadi tidak berhubungan tidak sama tapi mengindikasi kalau misalnya mengindikasi ini bisa diterangkan begini kalau teman-teman sekeluarga gitu ya, ada yang diabet, minum pista kanker, coba dites pH-nya berapa? Punya anak yang jarang sakit sehat nih, atau anda sendiri sehat, atau pasangan yang sehat, coba dites pH urinya berapa? Ya cukup menarik bahwa kalau ini WA group kan ada yang khusus kanker sampai dua WA group, ya 450 orang minum pista kanker gitu ya, begitu seru ngetes ditanya pH-nya berapa gitu ya, 4 setengah, 5,2 gitu, hampir semuanya di bawah 6. Sama juga grup diabetes, wah ribuan sampai pesertanya. Semuanya pH-nya di bawah 6. Tapi orang-orang yang sehat, istri saya itu bangun tidur, pH-nya 7,5. <laughs> pH urin sekali lagi berbeda dengan pH darah. Tapi orang-orang sehat, pH-nya di atas 7. pH urin. Orang-orang sakit, khususnya diabetes, menyempit, kista, kanker, pH-nya di bawah 6. Jadi mengindikasi limbah pasti lebih keruh daripada airnya jadi pH urin pasti di bawah pH darah tetapi dengan olah nafas ini nanti kita akan buktikan ya bahwa teman-teman nanti bisa cek pH urin sebelum olah nafas misalnya 6 kan, gitu, ya, olah nafas Loh, urinnya aja 6,3 naik singkat cerita nanti kayak saya begini bangun tidur itu bisa 7 olah nafas bisa 7,5. jadi mengindikasi itu tadi ilustrasinya biar gampang ya nyuci baju gitu, ya Bajunya kotor banget, ya buangannya kotor. Tapi setelah dibilas dua tiga kali, baju bajunya udah bersih dong, ya beri air, airnya bersih, dibilas lagi, ya buangannya bersih juga. Nah bisa dibayangin, kita olah nafas itu kayak bersihin tubuh, tubuhnya alkali, ya darahnya alkali, sehingga limbahnya pun alkali. Karena olah nafas membuat pH darah alkali. Cuma kan kita nggak mungkin tiap hari tes ke lab. Maka yang dites, saya minta tes adalah pH urin. Ya, ini kepake kira-kira sebulan dua bulan saja. Saya nanti temen-temen terkagum-kagum gitu ya. Wih, saya pH urin dulu sebelum olah nafas, tuh enam bahkan di bawah 6. Sebulan aja sekarang saya bangun tidur 7. gitu ya. Terutama yang diabetes, kista kanker, ada gerd yang orang-orang yang kebanyakan pH tubuhnya rendah, yang diterindikasi dengan limbahnya urin yaitu ph-nya rendah, itu ya. Kalau orang sehat kan limbahnya aja ph-nya tujuh sehat dalam arti tubuh alkali. Nah tubuh alkali penting banget karena kita tahu bahwa kayak misalnya minum kista kanker itu tidak akan tumbuh, tidak akan hidup ya kalau ph-nya di atas tujuh. Tapi kita kan tubuhnya asem, dipicu ada karsinogenik, dipicu lagi ada stres, wah macam-macam karena memang tidak faktor tunggal ya. Nah, maka kita membetulkan hidup ini, kesehatan juga tidak tunggal. Kita pola hidup sehat, grup ini. Dalam pola hidup sehat itu ada olah nafas, tapi nggak cukup olah nafas, nanti ada olah hati, olah pikir, olah rasa, olah tubuh, atau body stretching, kayak olahraga. Ada olah makan, olah minum, atau diet, tapi saya nggak suka istilah diet sebenarnya, tapi pola hidup, pola makan sehat. Nah, ini semuanya diharapkan akan membawa kita pada kesehatan. Jadi kembali lagi soal pH. pH dulu ya. Olah nafas akan menaikkan pH darah. pH darah berbeda dengan pH urin, tidak berhubungan, tidak sama, tapi mengindikasi ya kalau limbahnya aja pH-nya 7 ya darahnya bisa 7,3, 7,5. Bahkan ini teman-teman bisa merasakan, nih. Sekarang saya pH-nya 8. Terus darahnya berapa? <laughs> pH urin 8 loh. Kalau saya bisa olahraga napas malah sampai 12 red gitu. Kencing pH-nya 8 gitu. Ya. Tetap tubuh itu mengatur gimana pH darah itu stabil di 7,3, 7,5. pH urin fluktuatif. Membuang supaya menjaga pH darahnya stabil. Tapi kalau urinnya limbahnya ini di bawah 6 terus maka diduga pH darahnya juga pasti rendah. Nah, kalau mau lebih tahu, pasti pH darahnya ya perlu ke laboratorium gitu ya. Jadi, menurut saya penjelasan ini bisa memperjelas antara pH urin dan pH darah ya.